Sejauh ini, Yasin Bono menjadi satu-satunya kiper yang tak pernah kebobolan dari lawan dalam semua pertandingan di Piala Dunia 2022 Tercatat hanya satu pemain yang berhasil membobol gawang Bono sejak memulai Piala Dunia dari babak fase grup hingga perempat final Dan orang itu tak lain adalah rekan setimnya di Maroko, Nayib Aguerd. Gol ini sendiri terjadi pada pertandingan terakhir babak Fase grup saat Maroko berhasil mengandaskan Kanada dengan skor akhir 1-2. Kala itu, Maroko sudah unggul 2 gol melalui gol Hakim Ziyech di menit 4 dan gol Yosef Enasiri di menit 23. Aguer yang bermaksud menghalau bola sodoran dari adik Kukbe, malah membuat bola sedikit berbelok ke arah gawang. Yassin Bono sebenarnya berhasil menepis bola tersebut, namun karena ia sudah terkecoh dan mati langkah, Bola yang meluncur keras akhirnya memantul dan masuk ke dalam gawang Maroko Sejak gol tersebut, Yasin Bono berhasil menjaga gawang Maroko tetap aman dari kebobolan Bahkan dalam babak adu penalti melawan Spanyol di babak 16 besar Ia berhasil menahan dua dari 3 eksekusi penalti dari pemain Spanyol Sekaligus membawa Maroko melaju ke babak 8 besar Pada babak 8 besar menghadapi Portugal Bono juga melakukan tiga penyelamatan penting Mulai dari sepakan keras Hoao Felix hingga sepakan Cristiano Ronaldo kiper yang juga bermain bagi klub Spanyol Sevilla ini berhasil menjadi pemain terbaik di laga tersebut Serta menambah rekor clean sheet-nya di Piala Dunia 2022 Sejauh ini Yesin Bono menjadi salah satu kandidat untuk meraih penghargaan Golden Gloves Dengan mencatatkan tiga clean sheet dari empat pertandingan Pesaing terdekatnya adalah kiper Argentina Emiliano Martinez yang juga berhasil mencatatkan 3 clean sheet dari 6 pertandingan, dan kiper Inggris Jordan Vickport yang mencatatkan 3 clean sheet dari 5 pertandingan. Namun dalam hal ini, Jordan Vickport dan Inggris sudah tersingkir di babak 8 besar, sehingga hanya Martinez yang menjadi pesaing paling dekat Yasin Bono dalam meraih penghargaan Golden Globes tersebut. Ketangguhan Bono di bawah Mister Gawang Maroko akan mendapat ujian besar dari Kilian Mbappe dan kawan-kawan. Yang mana menjadi salah satu tim yang cukup banyak mencetak gol di piala dunia kali ini Bahkan dua penyerang mereka yaitu Kylian Mbappe dan Oliver Giroud Masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak di ajang ini Dengan raihan 5 gol yang telah dicetak oleh Mbappe Serta 4 gol yang telah disarankan oleh Giroud sejauh ini Mampukah Bono mempertahankan rekor clean sheetnya saat melawan Prancis nanti? Tentu pertandingan ini sangat layak untuk ditunggu So I'm letting my guard down it's gonna be biting you. you.